قال رسول الله صلى الله عليه pun kalian berada bersolawatlah kepadaku sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan kepadaku Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka solawatnya akan sampai kepadaku dan aku pun akan bersolawat kepadanya. Dan selain itu, akan dituliskan baginya sepuluh kebajikan. <tuh> Barang siapa yang bersolawat kepadaku di kuburku, maka aku mendengarnya dan barang siapa yang bersolawat kepadaku di tempat yang jauh, solawatnya akan disampaikan kepadaku. Tidak seorang muslim pun yang bersolawat kepadaku, kecuali Allah akan menyampaikan salamnya kepada ruhku sampai aku membalas salamnya. Wa qala sallallahu alaihi wa li, Inni yaqul, Man sallama sallamtu Wa man salla Aku bertemu dengan Jibril dan dia berkata kepadaku, Sesungguhnya aku akan menyampaikan kabar gembira kepadamu, Bahwasanya Allah berfirman, Barang siapa yang memberi salam kepadamu, Maka aku akan memberi salam kepadanya, dan barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku akan bersolawat kepadanya wasallam alaihi ya Muhammad la wa sallat alaihi al min Jibril datang kepadaku seraya berkata wahai Muhammad Tidaklah seseorang bersolawat kepadamu, kecuali ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepadanya. Dan barang siapa yang malaikat bersolawat untungnya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Innalillahi ta'ala malakan a'tahu s'ma'al khala'iq, qa'imun ala qabri iza mut, falaysa ahadun yusalli alayya salata sadiqan min qalbihi illa qal. Sesungguhnya Allah mempunyai satu malaikat yang mampu mendengar suara semua makhluk. Ia senantiasa berdiri di samping kuburku setelah aku mati. Maka tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku dengan ikhlas dari lubuk hatinya Melainkan malaikat tersebut akan berkata Wahai Muhammad, sesungguhnya si Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu Maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali Dan para malaikat akan bersolawat kepadanya selama ia masih bersolawat kepadaku